Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah pada bagaimana cara mencintai yang baik. Bukan apa yang kita cintai. Jadi, cinta itu bukan urusan kamu cinta pada siapa. Tapi urusan bagaimana caramu mencintai. Jadi kamu nggak usah capek-capek, nyari yang cocok untukmu. Berperilakulah jadi seorang pecinta. Mencintailah secara benar. Nanti bahkan segala sesuatu akan jadi layak dicintai. Tidak cuma lawan jenismu yang satu itu. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan suka, beruntunglah kita yang dikasih anugerah cinta. Tidak. Dia kayak seni harus dipelajari Seni itu kan begitu Yo, Ada sih unsur bakatnya Tapi kan harus belajar Kamu suka nyanyi Yo, Asal nyanyi aja bisa Tapi kalau ingin nyanyi yang bagus Belajarlah nyanyi Mencintai juga begitu Harus belajar juga Cara mencintai yang baik banyak orang mencintai, dia tidak sadar, malah merusak yang dicintai. Atau sebaliknya, merusak dia sendiri yang mencintai. Maka belajarlah. Hampir semua filosof ilmuwan bilang bahwa relasi paling agung antar manusia itu cinta. Dan itu diidentifikasi jauh bahkan sejak lahirnya filsafat beberapa filosof awal kan sudah ngomong itu dunia ini berputar kayak minggu lalu Plato itu karena adanya cinta kalau enggak mandek hanya dia punya sebuah quote yang bagus love is an activity not a passive effect jadi cinta itu aktif tidak pas Jangan diem saja Ya kalau kamu diem saja Ya gak dapat dapet Nggak usah nunggu takdir Atau kalau sudah dapet juga Jangan diem saja Harus tahu kalau sudah nembak terus diterima Mau ngapain ya, Begitu keliru Bisa blunder Maka cinta itu Katanya Erich Fromm Bukan standing Bukan falling fall Tapi standing in Bukan jatuh cinta, tapi mendirikan cinta, menegakkan cinta. Standing ini itu kayak kalau apa ya kalau bahasanya Alquran kayak sholat itu kan iqomatu sholat, mendirikan sholat, tidak sekedar melaksanakan sholat. Nah, dirikanlah cinta, jangan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu kebetulan.